selamat sore teman-teman sekalian kali ini aku akan bermain sebuah game dari uh, Febri Saputra di Instagram dan gamenya bertajuk Romud.exe langsung saja kita mulai ini sudah pasti dari vibingnya adalah sebuah game horor teman-teman ya Welcome buat teman-teman yang nonton live dan nonton replay Kita absen dulu ada Ilham, ada Farel, ada Rifki, ada Bocil Bot, ada Bocil Caper Ada Bocil Hadir, ada Bocil Telat, ada Bocil Pertama, ada Bocil Kedua, ada Bocil Ketiga Ada Wilman, ada Fikri, ada Tio, ada Ginanjar, ada Saputra Ada Konidin, ada Dekolgen, ada Widia, ada Jeruk, ada Apel, ada Tomat Oke, okay. langsungnya kita mulai guys, waktu gua gak banyak Romot Destroy them all, 0 no per 5 Oh Kripy. Misteri eh, apa ya? Enak eh, kecil jangan nonton ya. Pintu, pintu nggak bisa dibuka pintunya. Oh, udah rantai. Tempat penyiksaan kah? Oh ini bisa dibuka. Enak eh, kecil jangan nonton ya. Ini malah beratus tahun. Wah ada suara, ada suara, ada suara apa tuh? guys ada suaranya guys di belakang gua kah? hop Hah? di atas ada yang ngikutin kita ya? seperti ada yang mengikuti kita suaranya guys hah loh loh kok pintunya double pintunya double Lu nih, game game horror gaje kah? Masih dibuka kemana ya? Ada jam segera, bang. Mana gue tau, gue baru main. Ini gak bisa dibuka. Balik kali ya, balik kali ya, balik ke belakang kali ya. Nggak bisa dibuka, ini nggak bisa dibuka. Coba kita balik, ya. Coba kita balik, ya. Kayak labirin, iya, kayak labirin. Wih, gue akan coba cek ke belakang, teman-teman. apa itu, sometime you have to plunge into darkness to get out of a closed loop. Terkadang kamu harus masuk ke dalam kegelapan untuk keluar dari... Keluar dan menutup putaran Maksudnya tekan F huh. Huh, Setiap gue matiin lampu Dia pindah teleport Guys gue matiin lampu Tempat baru, tempat baru, tempat baru Creepy eh, eh, eh udah dong jangan dong Please jangan jump scare please Hah udah ngetok-netok Enggak gue gak mau buka Gue gak mau buka gue mau lurus aja What the freak is that, bro? Lah kok bulur mata gua? Oh my god, so creepy! Gua kan terkena ya. What am I doing? Oh ada lima, ada lima! Forza Hot Wheels bang Jelek kata Kata Rafael Oke okay, tekan F lagi kali ya Tekan F lagi ya Oke okay, teleport lagi kita Wah uh. Loh Loh Sumpah ini serem banget sih Ini game serem banget cuy Suara kali ya, suara apa itu? <tuh> <tuh> ini anak kecil ini masih belas tahun creepy banget coy. Ih <tuh> ya, gonjulin. Ada tangan, ada kepala tengkorak, ada tentakelnya. Oke, okay. dua, dua, dua, dua, dua, dua Dua, dua, oke okay, teleport lagi Ikuti suaranya Bang hari ini gue ulang tahunnya happy birthday Bentok Wah sumpah ini game parah sih Udip web banget cuy Dih Tiga, Tiga tiga tiga Keluangan yang mana nih lorong merah. Lorong merah belum ya? Kok miring gini sih? Di, aneh banget miring gini cuy. lalu miring kocak. Loh, Loh senter gua mati sendiri. Gak bom. Ini kok di mana? Ini kita ke mana, guys? Ini lorong kematian ini bener-bener dah. Ada pipa, coba-coba gue jalan ke depan Hah, ada ini Ada kontrol panel listrik Dari belakang, aman-aman Oke ruang terbuka yang gede Hah, lift, what? What happened man, lift Oke gue akan summon liftnya What the fuck yo Kita masuk aja ya. Oh, ini dia, ini dia. kuyangnya kuyang keempat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, lagi senter lagi empat, empat, empat, tempat baru kah? <tuk> <tuk> <tuk> Babi Duh, gue, huh? Duh, mampus dah kok bilang Anak kecil minimal 13 tahun Meninggal, meninggal loh. What the freak is this man Wah, Frank, Frank, Frank Mampus loh. Dah gue juga 1879, 1921 Apa sih alur ceritanya dari semua ini ini malaikat, kah? Sorry, sorry, toxic, sorry, toxic, guys Sorry, toxic, guys Wah, aku harus ngapain nih? Matiin center lagi, kah? Udah lah, pindah lagi, gua matiin center Oh, ini game parah sih, seremnya, cuy Afrik, freak bro Wah. Gak bisa, gak bisa, gak bisa pindah ke tempat lagi cuy buatan Indo kok, gak tau Ngapain ini sekarang ya Oh shit percayain kepala patungnya, lah, aku pindah di sini, suaranya enakin banget. Lurus kali lurus kali lurus kali Bisa ku matiin center sekarang atau ku harus berjalan Di lorong hijau ini gua, gua, gua, gua, gua akan matiin center aja ya Gua akan matiin center Udah uh, ada suara-suara aneh Gelap-gelap blur -gelap. blur blur blur Purga Wah kicauan burung You That's it. mulai menyerangkah? rupanya gamenya begitu doang guys, serem banget tapi endingnya gantung dan kita masuk ke sebuah pintu cahaya yang rupanya seperti surga ya. That's it. Oke okay lah, kita udah dulu teman-teman. Thank you buat teman, -teman thank you buat uh, Rendra Sinaga yang udah request game ini kita udah dulu karena kita mau main Red Dead Redemption kayaknya game ini harus dijelaskan ya sama jadi player mati bang kata Devon iya kayaknya player mati ya kita mau main Red Dead Redemption semoga kekejar sebelum maghrib oke okay, thank you buat teman-teman yang nonton inilah game raw dagota matin 10 menitan thank you Brando Indah out bye bye what the freak man